Halo guys, kembali lagi di channel aku Lesleku. Oke guys, di video kita kali ini kita akan bermain game mobile, game Apex Legend. Nah, game Apex Legend adalah game salah satu game terepik ya. Dan biasanya kita tahu Apex Legend itu hanya ada di PC, tapi kali ini Apex Legend sudah tersedia di mobile ya guys. Jadi ini adalah game Apex Legends yang tersedia di mobile dan hanya tersedia di beberapa negara saja, terutama di Indonesia. Oke okay guys, di video saya kali ini kita akan bermain tentang, uh, gameplay dari salah satu hero favorit aku gitu ya. Hero tersebut uh, namanya adalah Hero Bloodhound. Ya. Ini adalah salah satu hero pengintai yang yang didapatkan buat kalian yang baru pertama kali main Apex Legends. Seperti yang kita lihat ini guys, ini adalah storytelling dari hero mengintainya guys ya so, storytelling yang disediakan itu sangat menarik gitu guys dan kali ini kita juga mau membahas skill dari hero tersebut gitu kita akan membahas skill dari hero bloodhound ini Oke okay, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan skillnya buat kalian yang baru bergabung di channel ini kalian bisa subscribe channel ini ya guys ya karena kita di channel ini kita akan membahas seputar game-game yang menarik dan juga, kita membahas putar game-game yang bisa menghasilkan cuan. Jadi, tunggu apa lagi? Silakan subscribe channelnya, guys. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Yang pertama, itu kita akan memberi uh, menjelaskan bahwa hero ini adalah hero tipe pengintai, dimana hero ini memiliki skill. Yang berguna banget dalam suatu pertarungan gitu Jadi skillnya itu bisa mengetahui dimana letak posisi musuh gitu ya guys ya Dan kali ini kita akan melihat dulu ya Ini skill pasifnya Nah ini skill pasif main tuh skill pelacak guys Skill pelacak itu dimana uh, dari hero ini tuh Dia bisa melihat ataupun dia bisa mendeteksi gitu jejak kaki dari musuh gitu jadi ketika ada musuh yang sedang melintasi area tersebut dia bisa melihat langsung jejak kakinya dan di tanah itu langsung terdapat Max tanda seperti ini guys nah jadi tanda ini itu menunjukkan bahwa musuh baru aja melewati melewati wilayah itu gitu jadi kita bisa ngikutin Tanda kaki itu supaya kita bisa mengetahui letak posisi musuh, gitu guys ya. Dan yang pertama kita akan membahas tentang skill pertama guys. Ini skill ini memiliki cooldown. Ini skill yang apa ya? Skill pertamanya itu mata sang alpha terel. Ya, ini adalah seperti uh, radar gitu. Jadi dia bisa mengetahui letak posisi musuh gitu. Dan skill ini itu memiliki durasi cooldown 250. nah dan skill mata sang alfater ini itu sangat berguna banget dalam pertandingan ketika kalian ingin mencoba untuk loading ataupun kalian ingin mencoba untuk memasuki wilayah baru kalian bisa langsung uh, menggunakan skill ini tuh itu, itu gunanya untuk mengetahui radar musuh seperti yang di dalam gameplay ini ya ini saya menggunakan skill pertama ini skill mata ini dan terlihat ini ya ketika kita menggunakan skill itu musuh langsung terlihat gitu walaupun musuh itu dibalik dinding dibalik tembok itu langsung terlihat jadi itu memudahkan sekali dalam tim gitu ya guys jadi buat kalian yang ingin bertanding buat pertarungan kalau bisa tuh satu teman kalian tuh memiliki hero ini gitu dan yang ketiga itu ultimate nah ini yang paling suka ini ultimate ini seperti perpaduan dari apa ya Perpaduan dari eh, uh, skill pelacak Pasifnya dan perpaduan dari skill mata Dan ditambahkan dengan Moven speed gitu Jadi ketika dia menggunakan ultimate ini Dia tuh bisa lari dengan kencang Dan dia tuh bisa langsung mendeteksi musuh gitu Jadi semua layar itu dalam kondisi uh, gelap ya Dalam kondisi gelap Tapi hanya musuh yang mem memberikan efek warna merah jadi kita lebih bisa gampang tahu mana musuh mana enggak gitu guys ya dan saya itu menggunakan skill ultimate itu ketika saya itu ingin Barbar gitu jadi ketika saya diingin diserang oleh banyak musuh ya saya maju aja gitu menggunakan skill 3 saya maju dengan PD nya gitu guys karena dengan skill 3 ini kita bisa mempunyai speed yang kencang dan kita bisa tahu gitu musuhnya dimana walaupun musuhnya bersembunyi di balik batu kita bisa tahu gitu guys ya dan ya itu aja sekian dari beberapa review singkat dari hero ini Dan uh, ini adalah hero yang favoritku Apalagi untuk orang yang baru bermain pasti sangat favorit menggunakan hero ini gitu ya guys Dan saya beberapa kali pertandingan saya selalu menggunakan hero ini Itu sangat menarik banget guys Oh ya guys untuk video berikutnya kita akan review hero apa lagi nih guys Kalian bisa komen di bawah ya guys ya Biar kita bisa uh, dapat masukkan review hero apa lagi di game Apex Legends ini Oke okay guys, sekian dari video ini guys. Jika ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan buat tinggalkan like, dan share ke teman kalian jika video ini sangat berguna dalam bermain Apis Legend. Oke okay guys, saya Lesleku sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih guys, see you.